Halo-halo, selamat malam, selamat hari Selasa Dan hari Selasa adalah waktunya ngobrolin web Malam hari ini masih bersama saya Riza Dan uh, malam hari ini kita ada siapa ya? Di sini ada Eka, halo Eka, apa kabar? Halo, baik, malam semuanya Dan, dan ada juga yang minggu lalu, liburan Nah, liburan. <laughs> Ivan kembali oh. lagi Halo-halo-halo <laughs> Gimana halo, halo, ya. liburannya? <laughs> Segar Segar, segar ya segar, refresh segar. ya healing bahasanya healing oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. nah iya dan uh, mudah-mudahan apa ya uh, Ivan malam hari ini membawa oleh-oleh dalam bentuk uh, materi ah, cerita. <laughs> siap cerita itu dan, ya iya dan malam hari ini kita akan bahas spesifik tentang fit. ini uh, apa uh, bacanya fit apa fit ya fit ya kali ya bacanya fit, fit, fit, fit ternyata fit, ya? fit. fit fit karena ini Betul. adalah bahasa Prancis Prancis ya, ya. Prancis dan, oh lala fit oh salah <laughs> eh iklan Gak boleh kita belum ada iklan <laughs> endorse itu iya <laughs> <laughs> <laughs> yeah. uh, dan kebetulan juga uh, kemarin apa Eka nunjukin bahwa ada sebuah event yang namanya Fitcon, yang baru di apa dikelar dan di sudah ada di Youtube ya. Penget... Uh, iya. uh, sudah ada di Youtube, bisa ditonton, tapi videonya belum lengkap ya. Jadi kita memutuskan malam hari ini akan bahas tentang Fit. Tapi sebelum membahas tentang Fit, mungkin bisa kita uh, ngobrolin dulu tentang apa itu Fit. Gitu. Hmm. Ada yang mau menjelaskan? Enggak, enggak ada <laughs> <laughs> sedih sekali kalau kalau fit itu bundler ya javascript bundler. Uh, not not just javascript asset bundler semuanya asset bisa dibangun iya yeah. kalau kita butuh bundler air. kenapa kita butuh bundler hmm good questions kenapa kita butuh bundler nah soalnya kita kan nulis javascript uh, kita nulis uh, kode dalam bentuk javascript ya kan uh, yeah. Tapi kode yang kita tulis itu belum bisa, eh, belum tentu bisa dan pada umumnya sih belum bisa langsung dibaca oleh browser, belum bisa dijalankan oleh browser. Kenapa nggak bisa?nya hmm. ya macam-macam. Misalnya ada sintaks khusus kayak kita pakai hmm, apa TypeScript atau kita pakai eh, apa eh, feature ECMAScript eh, yang baru yang mungkin Uh, belum didukung, ya? disupport belum didukung. oleh yes. browser Atau ya mungkin belum sesuai sama standar yang kita mau uh, Lalu hmm. ada import dan export Yang nggak mungkin library-nya yang kita importkan nggak mungkin di-input semua kan Harus yeah. ada proses-proses macam tree-shaking uh, Belum lagi, uh, apa sih uh, Kita mungkin punya modul-modul tertentu Yang kita akan bikin fungsi yang terpisah sendiri-sendiri, kita kelompokkan dalam modul. Mungkin untuk ngerender komponen secara kondisional, kita juga punya potongan-potongan javascript yang nggak memungkinkan atau sulit ya dijalankan semua di global. Jadi, butuh ada yang, butuh ada alat khusus, program khusus yang ngecek semacam ngecek kode kita satu persatu nih, file-file kita dilihat semua, dibaca lalu diolah ada logiknya uh, terus diminifikasi juga jadi apa nama-nama variabel kita kan mungkin panjang lakukan sesuatu yeah. lakukan ini lalu lakukan itu blablabla, jadi disingkat jadi cuma satu atau dua karakter sesingkat mungkin lalu okay. semuanya di streamline biar jadi uh, biar menjadi format yang bisa dijalankan oleh browser atau bahkan gotcha. oleh server jadi blender itu sebenarnya istilah generic ya istilah umum untuk tool yang menjalankan semua itu membaca kode-kode kita dan menjalankan banyak logik tertentu dan hmm. mengolah semua kode kita menjadi uh, bentuk yang ringan dan mudah dibaca. Oh, menambahkan hmm. aja. Oleh, dibaca cuma, oleh mesin. Gak, ya, menambahkan aja nggak cuma JavaScript bisa jadi hmm. kita kan rata-rata. Kalau bisa bilang engineer atau developer zaman now, kalau nulis styling ya, kan sudah sudah sudah pakai CSS ya, SAS CSS ini. in US. Uh, yeah. SAS, ya. Jadi SAS itu kan banyak, banyak banyak banget banyak banget ya uh, apa istilahnya function function atau uh, ya function ya banyak function di CSS yang belum tentu ada di CSS. Nah, terus hmm. banyak singkatan-singkatan. Uh, Misalnya kayak, uh, apa bahasanya kalau? Nesting. Nih. Nesting, nah itu bahasa Nesting, kalau kalau kita nulisnya di CSS langsung kan panjang ya. Uh, sedangkan kalau di SAS bisa jadi lebih singkat, terus reusable, yeah. terus kemudian. Nah, SAS itu juga bisa di-compile di menjadi CSS, di-transpile bahasanya. di Iya. Yeah. Terus... Uh, Semuanya oleh otomatis oleh bundler. Hmm. Contohnya, fit ini oke, okay, oke. Okay. Nah, kenapa fit ini menarik? Karena kan uh, dibandingkan, misalkan bundle, kan ada banyak ya yang paling terkenal saat ini. Mungkin webpack ya, webpack, webpack darol, ya. Up, ada ada Karena yang paling lama, bukan paling lama, mungkin ya yang paling major kali ya, yang paling pasar lah. paling paling paling paling paling itu paling paling paling paling paling paling paling Iya, ada di link menarik itu tooling .report. Sayangnya fit hmm. belum ada, tapi bisa hmm. dilihat beberapa bander-bander yang uh, sempat tenar di zaman dua tahun oh, lalu. Oh browserify juga lumayan ya, lumayan yeah. sering dipakai. Belum, ini belum zamannya node .js ya kayaknya ya. Iya yep. ini masih pakai Mas, apa browser pake. aja? Nah, aku Brown. belum pernah pakai browserify. <laughs> <laughs> pakai, yep. eh, dia yep. pakai extension gak sih? Kayak Chrome extension gitu? Enggak ya? Enggak gitu ya? Enggak, enggak, enggak. enggak oh, enggak. bukan, bukan. Eh, Oke. Okay. Enggak sih. Dia seperti uh, bundler aja, seperti webpack. Bundler hmm, biasa ya? Oke. Okay. Yeah. Nah, Ada kenapa kok tiba-tiba yang... si Fit ini tiba-tiba muncul dan jadi populer sekali dibandingkan uh, apa beberapa uh, bundle-bundle yang lain termasuk juga yang baru-baru kayak Snowpack gitu ya? Apa yang nah, buat dia itu berbeda? Snowpack itu ada tragis sih, kocak nih ada ceritanya. Jadi apa, uh, dulu kan uh, si Svelte ya? Tau, hmm, kapan sih? Ya? Kit, Ingat kan sempat uh, kelihatannya hmm. tahun lalu atau mungkin dua tahun sebelumnya ya? Ya pokoknya sekitar ya, tahun snowpack, lalu. Ya. Uh, apa di Svelte eh uh, Richeris mengumumkan hmm. akan merilis Svelte Kit Uh, yeah. lalu SvelteKit itu, kan dulu sebelumnya ada Seper ya, belum ada SvelteKit. Yeah, nah, SvelteKit itu, nah, uh, Seper itu enggak uh, nggak pernah relaunching di, um, di production stop yeah. di beta, yeah. dilanjutkan uh, sebagai Svelte kit dengan pendekatan yang lebih sesuai kebutuhan saat itu. Nah, waktu di-announce itu uh, dikabarin SvelteKit akan menggunakan Snowpack. Terus hmm. lupa deh kayaknya ada tooling lain atau... Mm, apa pokoknya kelihatannya semua announce uh, akan menggunakan snowpack Dan snowpack ini pendekatannya mirip banget sama fit Nah tapi beberapa bulan kemudian uh, pihak Swell ngumumin Gak jadi pakai snowpack deh, pakai fit Dan aja Itu rusuh ya, rusuh ya, rusuh ya? <laughs> Saya Rame oh. Di cancel <laughs> Nah terus kelihatannya pokoknya semua yang, uh, semua yang tadinya bilang akan pakai snowpack uh, nah, Gak nah, jadi kita pakai kita snowpack tidur pakai Fit dan bahkan tim-tim uh, tim yang membuat Snowpack uh, mereka tuh akhirnya mengerjakan framework uh, Astro yang pernah kita bahas juga ya di episode uh, dua episode lalu dan mm -hmm. Astro itu juga pakai Fit jadi dia nggak mm -hmm. pakai dia juga uh, Astro pun nggak pakai Snowpack uh, pindah ke Fit jadi emang Snowpack itu ya kelihatan nggak tahu tetap masih ada dan masih ya bisa dipakai kalau mau cuma nggak kelihatannya nggak aktifly di develop lebih lanjut. Oke. Oh, itu tuh ada kemungkinan. Outfit well maintain. Jadi udah nggak di enggak di maintain hmm. lagi ya si snowpack ini ya. Hmm, tapi sih. Pos, positifnya sih walaupun apa ya kalau dilihat kayak tragis banget udah di apa di PHP banget lah apa <laughs> udah di dikasih. Ini bukan bukan PHP ya <laughs> apa udah dikasih harapan udah dibuketin udah dijanjiin Taunya dibuang nah cuma <laughs> kalau kalau dari apa perspektif engineering ya kelihatannya mereka tetap bisa apa nggak uh, masalah sih karena sepakat uh, bahwa effortnya difokuskan pada fit dan timnya itu yang apa sekarang ngerjain astro justru memanfaatkan banget apa ya kalau di, yeah. di FitCon kemarin sih, kalau dari obrolan-obrolannya, ada panelnya juga dan ada presentasinya bahwa mm -hmm. emang akhirnya mereka semua menemukan jalan yang terbaik lah <laughs> intinya. <laughs> jadi mereka uh, kerja bareng, uh, closely work together, uh, Astro sebagai framework yang sangat memanfaatkan uh, apa? Kapan? Uh, Fitur-fiturnya Fit, Fit juga jadi apa? Single player lah uh, untuk. Bundler yang, uh, Bundle yang uh, perspektifnya modern seperti ini. Oke. Okay. Uh, pertanyaannya, apakah Snowpack duluan atau Fit duluan yang dikembangkan? Uh, apakah uh, Snowpack mencontek ya? dalam tanda kutip ya mereferensikan uh, uh, mereferensikan ke Fit atau Fit yang uh, referensinya dari Snowpack? Nggak tahu ya. Nggak tahu. tahu sih kalau itu cuma naik duluan sih kayaknya Snowpack ya. Maksudnya yang banyak kedengeran uh, Snowpack sempat naik. Terus habis itu langsung ditinggalin. <laughs> Oke. Okay. Fit ini dari komunitas View kan ya awalnya ya? Iya. Yeah, nah atau, uh, yeah. itu salah satu talk bukan salah satu talk uh, talk pembukanya talk uh, talk pertama di VidCon uh, minggu lalu itu dari Mas Evan Yu yang emang apa hmm. uh, pembuatnya apa inisiatornya VU. kreatornya uh, View yeah, juga yeah, yeah. Uh, fit. Dan Yuk. itu lucu sih ada tweetnya coba dilihat deh di apa uh, link Oke. ada tweetnya bah bahwa ada tweetnya uh, si, ini si. nah Cuka. iya. jadi Boleh. itu itu asal muasal okay. uh, apa bisa ada fit sekarang yang digunakan banyak banget uh, digunain sama banyak banget framework dan tooling itu sebenarnya okay. cuma ide iseng kayak gitu dan uh, ya. awalnya emang uh, hanya untuk view Uh, cuma hmm. fit yang tiga ya Yang versi 3 baru dibikin uh, Mereka explore dan ternyata Oh ini bisa dibikin apa Framework agnostik okay. Jadi uh, Dikembangkan hmm. lebih lanjut di versi 3 okay. Dan ini oh, tahun iya. 2020 Ternyata 2 tahun yang lalu ini Iya <laughs> yeah. eh, Saya ingat juga ngikutin kan, apa Nge-follow juga kan Jadi pas dia bikin develop awal-awal itu ya hmm. uh, Ya itu Dia uh, apa project iseng kayak project di weekend hmm. gitu terus uh, pada saat itu yang men-trigger dia atau beberapa orang termasuk snowpack itu membuat uh, bundler baru setelah apa webpack kan udah udah cukup populer kan dan parcel kemudian yang lain-lain itu roll up juga nah yang men-trigger mereka untuk membuat adalah munculnya IS modul yang nah, membuat uh, apa bundler uh, size-nya bisa lebih kecil dan lebih cepat karena uh, kalau dulu kan kalau kenapa salah satu alasan kenapa bundler dibuat adalah karena kita tidak bisa import kan. Hmm, yeah. Browser jadi belum bisa yes, ngebaca. Iya. Nah, browser jadi, belum bisa belum bisa ES module kan. Jadi iya, sekarang jadi belum bisa import export. Nah, yeah. itu udah bisa. Uh, maka si bundlernya cara kerjanya juga berbeda nih berubah yang mm. membuat si bundler yang apa yang lama mungkin udah kurang relevan ya. Ya masih bisa dipakai tapi mungkin size-nya agak lebih besar dan lain-lain. Tanya lebih besar, lebih lama yeah. juga kan pasti karena dia Lampan, harus yeah. kerja ekstra. Hal yang sekarang udah bisa dikerjain sama browser, dulu kan belum hmm. bisa uh, dengan perspektifnya webpack. Nah sekarang yeah. sebagian kerjaannya bisa dialihkan di offload ke browser. Oke. Okay. Jadi semakin lama nanti kalau browser sudah bisa ES module segala macam makin banyak. Tidak perlu ya, lagi. Belum, gitu ya. gak perlu bundler ya. Kita langsung gak nulis ES. Uh, script, eh script xscript uh, yeah. udah langsung bisa dijelaskan di Kayaknya hari ada itu deh. Uh, ada debat cuma belum belum konklusif sih bakal kayak gimana TypeScript mm -hmm. in browser. Oh TypeScript in browser. Tapi bahas. dulu juga juga sempat ada ini tuh si Chrome juga sempat ngide mau include eh uh, apa? Dart language ke uh, Chrome. Oh, untuk menggantikan JavaScript. <laughs> sebelum masih, ya. muncul, sebelum ter oh. muncul ya, jadi kayaknya sempat ada ide itu tapi mungkin uh, kurang diterima ya karena itu kan spesifik Google banget kan udah ya. uh, browsernya Google terus lanjutnya punya Google juga ya mungkin kurang kurang Netral gitu akhirnya di apa nggak <tuh> uh, jadi dieksekusi uh, sampai sekarang masih yang diterima oleh browser adalah javascript gitu semua bisa nulis kode seperti apa ujung-ujungnya akhirnya dikompilasi ke javascript supaya bisa dieksekusi di browser oke okay. wah menarik ya dunia open source ya, dunia dan, ya. dan yang menarik adalah di bagian ini nih tadi lihat sekilas ya di feed, uh, oh. server start, lightning fast, uh, yep. hot module reload dan lain-lain ini juga sama <laughs> itu kan sama bahasanya Sertinya... sama persis <gifuh> kayaknya mereka, mereka kayaknya ini ya. Kayaknya udah kolaborasi sih ya. Intinya dan kolaborasinya sama jadi Iya. Yeah. Kayaknya mereka kayak nyatuin ide aja gitu, nyatuin ah. jalannya karena jalannya bareng. daripada Heet. terpisah. Itu kayak di plat mobil <im tattoos> berdua satu tujuan. Asik. <l dass> nah, Tapi <kita> berantem, <lisses> <itu>. berantem dulu, berantem <lisses> iya, dulu. yang biasa itu <lisses> <tuh> Oke okay. uh, Segitu aja cerita-ceritanya Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya ya adalah dari Ivan ini Oh, gue ini? ya? Iyalah, kan kemarin yeah, udah liburan Jadi, jadi lebih fresh <tuh> uh -uh. uh, <tuh> uh, <tuh> Gue yang share aja deh Oh boleh, silakan. Biar simple How? Screen 2 Jadi Screen dua. di Apa namanya Di komunitas wordpress um, tadi ya, kok kayaknya nggak kelihatan ya, oke, okay. nah di komunitas wordpress itu kita kan um, ada blog editor yang namanya ya dan blog editor itu, dan di wordpress sendiri itu sudah ada uh, banyak modul-modul javascript yang sudah baik core itu sudah ada dan terutama arahnya ke react dan di WordPress itu ada blog editor dengan code name itu namanya Gutenberg, dan itu okay. masih pakai, uh, natively masih pakai webpack. Jadi, apa-apa okay. semua sekarang banyak banget, majority masih menggunakan webpack. Uh, webpack. webpack. Dan di salah satu project, eh, uh, kebetulan saya bareng dengan Mas Kucrut ini, ya, Kudruck atau uh, Mas Dikri ya, uh, kita bareng di sebuah project, dan uh, waktu itu dia kayak apa istilahnya, begah ya pakai white pack. aduh lambat nih webpack nih, aduh yuk project kita kali ini, yuk kita pakai fit coba, saya bilang hmm. waktu itu saya leadnya, lead di lead project okay. maksudnya ya, yeah. ya udah ayo hajar, <laughs> nah, jadilah tuh kita uh, eksplorasi dan um, yang bikin, yang bikin librarynya Mas Kucuk bukan saya, ya, hmm. Mas, Mas Sikri ini yang bikin librarynya, jadi Uh, jadi fit itu bisa dipakai uh, untuk untuk nya di sebuah plugin atau teams, kemudian bagaimana kita bisa enqueue-nya dengan mudah ya. Jadi enqueue itu maksudnya gini, jadi hasil bundler itu tinggal di uh, bagaimana dipanggilnya di teams, di load di plugin gitu ya. Karena ini kan WordPress PHP ya, masih server side ya, jadi bukan yeah. kayak uh, bukan kayak yang mudah semua gugur yeah. Tinggal jalan, atau bukan, bukan jadi masih Oke. masih masih terpisah. Bandul sendiri, terus ada Oke. PHP, terus PHP-nya kan perlu baca uh, apa itu namanya mapping. Ya, eh, oh map, uh, Routing. map map, map file nya kan perlu uh. perlu mapping, map mapping, mapping, mapping, mapping, mapping, mapping, mapping, mapping, mapping, di -queue javascript yang mana mau di mau diletakkan atau di-load di page. Hmm. Uh, ini hanya as adalah sebuah library-nya saja, aja bagaimana supaya hal tersebut bisa terjadi. Jadi, seperti biasa, kalau misalnya ini plugin kita, ada javascript-nya, ada package json terus ada uh, fit-config-nya. Uh, secara buat config-nya sama seperti buat config-config config fit lainnya, ya ada plugin, server ada segala macam terus nah yang dibuat adalah jembatannya setelah setelah setelah javascript ah, sorry, setelah asset file-nya di bundler dipanggil di dari PHP itu server side hmm. pakai fit and queue asset jadi baca, baca distribution file nama nama file terus ya tinggal ini ini bahasa dari uh, PHP-nya untuk WordPress uh, khusus untuk WordPress handler yang untuk yeah, WordPress-nya yeah. ada dependensi yang perlu di load sebelum. Itukah ada CSS dependensi, ada uh, perlu di load di header apa di footer ini dari WordPress. Jadi, tapi ini jembatannya. Jadi setelah bundle terjadi, jadi sekarang sudah jadi distributed file ya, distributed file dan tinggal dipakai. Um, Silahkan pakai ya. Dan untuk uh, misalnya kalau ada external dependensi, Uh, banyak deh external dependensi ya contohnya pakai React, pakai uh, maksudnya di sini external global ini artinya sudah di load sebelumnya jadi kita nggak perlu bawa ke bundler kita. Okay. Contohnya ada dependensi di WordPress sudah ada Loadas, sudah ada sudah ada React jadi kita nggak perlu panggil React dan Loadasnya import di dalam kita punya Uh, uh, sorry -nya. fit, fit, fitnya hmm. kita nggak perlu bundler, jadi tapi bisa kita impor, nah gitu ya bisa kita yep. impor, tetapi waktu setelah dibundler dia nggak perlu dijadiin satu ini karena dia external tinggal dipanggil, jadi bisa dibuat seperti itu juga. Um, contohnya ada di sini uh, Mas Zikri udah buat dan waktu itu uh, saya dan tim membuat uh, sebuah plugin yang bisa membuat blog editor itu bisa kayak google doc ya bisa kolaboratif editing nah, saya coba demo ini ya ini contohnya button blog ya bisa ada ada uh, bu, saya bukan buat ini ya saya bukan buat uh, apa namanya bukan buat Blok editor, dan saya buat yang namanya collaborative editing. nya bisa lihat ya, ada admin, terus kemudian uh, saya login satu, satu user lain. Ya, di sebelah kanan ini saya login sebagai Ivan, sebelah kiri sebagai admin. Hmm. Di atas ini ada orangnya, ya. Oh, bagus ya. di sini ada namanya, ya. Jadi, uh, saya sebagai admin ini ditulis admin loh Belakangan okay. nanti tak oh. oh, Kalau misalnya okay. di sini saya tambahin eh uh, Saya tambahin table misalnya. Oh. Saya kolaboratif. Nice. Foundation ya, iya, mirip ya, kayak media juga zaman dulu, inspire, <laughs> uh, bahasanya. Nah, ya blog, segala Blok editor macam, lah ya, standar segala iya. editor lah ya, semua macam, editor I, juga segala macam, segala Betul sekali. Nah, saya nggak buat macam, editornya once again, saya buatnya macam, ya. uh, editingnya, jadi bagaimana bisa uh, terjadi. Nah, fit config-nya simple. Waktu itu saya buatnya, ini code-nya. Uh, fit config-nya ada di sini. Oh, terlalu besar nih. Jadi simple aja. Saya pakai eh, karena dia pakai butuhnya CSX dan ada juga area uh, komponennya. Saya butuh pakai pluginnya nya Terus kemudian saya ada uh, apa namanya eksternalnya juga saya harus uh, pakai eksternalnya React dan eksternal dari WordPress yang butuh saya akses sebagai API API dari WordPress karena harus kor, harus connect ke blog editor API-nya ya. Jadi saya butuh data-data okay. ini, gitu. ini. Ini ini uh, berarti eksternal ini adalah JavaScript yang ada di WordPress-nya gitu di core yes, WordPress. -nya. betul. Oke. Okay. Yes. Jadi what, nama nama Java nama nama library-nya kan WordPress compose misalnya atau nah. yang simpel deh WordPress data misalnya. Ya. Dan dari WordPress-nya sendiri sudah sudah export ya, Saat saat runtime dia sudah export sebagai wp.data. Jadi cuma ah. kayak buat alias ya Jadi buat Asli. alias. Jadi tak, jadi saya bisa tetap pakai WordPress data di kodenya saya. Hmm. Contohnya sx contohnya seperti ini use, okay. use select dan wordpress data itu uh, ini yang online peers yang tadinya kita lihat di atas ini gambar orang itu ya ya yeah. uh, ini, ini ini ini apa namanya ini komponennya Jadi ambil ambil datanya dari uh, store terus kemudian lihat ya, komponen seperti biasa uh, yeah terus di print piringnya udah gitu sebentar. sebenarnya jadi cuma ngambil dari store ah, dari redact store nya dia dari dasar Oke okay. um, udah uh, simple um, dan yang paling kita suka dari fit waktu itu kayak saya waktu di demoin sama Mas Zikri waktu kita buat ini adalah um, HMR nya cepet banget banget nget nget, nget hot module reloaded ya jadi begitu kita edit saya langsung ya. begitu saya tekan save di sini langsung berubah itu kalau kayak uh, kalau seperti karena 2 detik, lah, sedetik, 2 lebih, detik lebih karena dia masih kayak masih ger. apalagi kalau project ya kita yang agak gede ya sudah terlalu banyak yang filenya bisa bisa 4 sampai lima detik baru kelihatan uh, reloadnya okay. kalau fit instant Less than one second, hmm. yeah. kurang dari satu detik saya sudah bisa lihat hasilnya. Jadi membantu mah. Jadi bisa bisa bisa banget kayak kalau misalnya mau ngoding kiri kanan begini. Begitu, di save langsung berubah. Yeah. Betul. Mantap, mantap. Uh, ya itu pengalaman saya menggunakan Fit. Terus terang saya masih anak baru pengguna Fit, masih baru dikasih tahu uh, awal tahun. Pakai fit hmm. dan oprek-opreknya sepanjang yang saya lakukan ya uh, masih masih sedih pemakai, belum jadi pengoprek yang lebih dalam. Saya masih baru jadi pemakai aja untuk fit. Dan so far uh, learning curve-nya untuk fit lebih rendah daripada webpack. Karena oh, webpack ya. terlalu banyak konfigurasi. <laughs> konfigurasi. Kira. Betul, betul, betul. <laughs> Iya, iya, iya, iya, mantap. Dan kalau kita pakai, apa, kita getting startednya NPM Create vite uh, Latest misalkan, itu hmm. udah dikasih template kan? Kita mau pakai uh, Vanilla oh, iya, atau Vanilla TS, kan uh, view yeah. atau yeah. ts React, ya. React TS, uh -uh. dan lain-lain ya. Udah disediakan. Yeah. Gitu. Betul. Uh, oh iya, yeah, dia bisa pakai TypeScript ya sebagai yeah, otomatis ya. Sebagai gitu, default maksudnya. heeh uh -huh. Konfigurasinya yeah. udah bisa di-generate gitu ya. Betul dan okay. yang Mas Zikri buat itu sebenarnya awalnya waktu itu kita buat dari project ini ya. Uh, ini uh, file PHP-nya yang oh manifest, itu bahasanya bukan mapping. Manifestnya yang dibaca baca manifestnya. Dari manifest. Bukan. Oh iya, ini manifest. dari sisi ini dari sisi PHP-nya ya. PHP. Ya, jadi dari sisi PHP-nya setelah distribution file jadi, baca manifestnya. Terus bisa di uh, print di HTML header atau footer. JavaScript-nya, CSS-nya segala macam otomatis. Jadi tinggal di fit and cube, selesai gitu. Jadi oh. jembatan itulah yang kita buat. Mantap, mantap. Oke. Okay. Okay. Segitu dari saya. Ya, next-nya mungkin pengalaman bisa pribadi. Ke, heh, bisa ke saya dulu deh. Nanti baru abis ini Eka yang lebih detail bahas tentang uh, feed dan fit dari juga technique ya. Hmm, -mm. dan uh, sebenarnya saya juga dengarnya udah ya dari tahun lalu dan udah coba. Jadi terakhir pernah ngisi workshop uh, untuk TypeScript sama React itu udah pakai uh, create uh, bukan nggak lagi pakai create React app tapi udah pakai view eh sorry view uh, fit create feed ya create feed yang tadi <tuh> dan bisa langsung kan jadi nggak ada konfigurasi macam-macam semuanya bisa jalan dan sangat cepat kalau <tuh> <tuh. tuh> kalau jadi pakai kuncinya screen, itu screen. selalu cepat ya lightning fast nama adalah doa ya. kan ya ada yang bilang nama itu doa nah betul loh. namanya fit yeah. kan apa uh, poin paling selling point paling besarnya cepat <tuh> <tuh> Iya dan uh, mudah mudahan sih apa ya ini kan kalau kita bilang ini perang tools ya uh, perang framework library dan lain-lain tapi mereka saling improvement. Kan? kalau misalkan webpack sendiri Uh, kalau misalkan dia di uh, istilahnya dibiarkan sendiri menjadi monopoli kan dia nggak monopoli. Kalau gini dia pasti akan akan improve kan. Termasuk juga ya. parcel. Parcel juga lumayan cepat gitu. Dan uh, yang apa yang saya temukan adalah di 2021 ada state of JS salah satu survei. Ya, itu walaupun zero config ya. Parcel iya. itu zero config betul. Dia bisa mendetek apa yang ada di folder kita dan di package.json. Nah. Uh -huh di 2021 ada ada survei State of JS yang uh, untuk sebagian orang bilang ini sangat uh, subjektif ke uh, circle-nya React katanya karena yang bikin juga dia banyak berkecimpung voting di, juga ya, di banyak react. berkecimpung di React gitu kan dan dia menyebarkan ya ke circle-nya dia yang adalah atau mostly React gitu ya tapi walaupun demikian nah, lihat aja nih 2021 vite muncul langsung 98 retention. Retention ini apa? Retention ini adalah uh, orang yang mau uh, menggunakan lagi. Udah pernah menggunakan dan ingin menggunakan lagi. Hmm. Jadi ini adalah uh, happy customer. 98 orang yang menggunakan Fit mau menggunakan Fit lagi. Uh, Kalau gue buat plugin baru atau bikin tim baru, selama itu uh, bukan sudah bawaan. Iya, mm -hmm. baru ya. Gue bakal kayak yeah. fit kok. Iya, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, udah dari 2020 sebenarnya. heeh, ini juga lumayan cepat dan bedanya cuma 2% ya. Jadi lumayan heeh, uh, lumayan heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Turun. Betul betul. Dari betul. nih nih dari sembilan puluh lima persen turun ke delapan puluh delapan persen di tahun dua ribu dua puluh. ke saham udah makin turun. <laughs> Kaya, kayak saham zaman resesi. <laughs> zaman resesi nanti dua ribu dua puluh tiga ya. Katanya. Mudah-mudahan jangan. Ya, mudah dan, jangan, dan, jangan jalan -jalan. dan yang menarik <laughs> juga ada SWC. SWC ini yang membedakan dengan Fit dan YesBuild adalah dia dibangun. Eh YesBuild juga kayaknya dibangun dengan RAS, ya kalau nggak salah. SWC juga dibangun dengan RAS. Jadi ada tren, ada tren yang menarik di mana orang-orang uh, menulis uh, tools tidak menggunakan JavaScript tapi digunakan untuk uh, JavaScript. Snowpack masih ada yang puas kok, 70%. <laughs> masih ada logo Masih Gulp. ada. Gulp tuh, 28%. Masih uh, Browserify lho. masih ada 33%. Chrome, oh. Chrome ini... Uh, tools juga ya, tapi belum tahu nih apaan. Tapi yang jelas fit, fit itu mendominasi, begitu muncul 98%. Tapi kalau kita lihat trennya juga seperti itu ya, baru muncul uh, tinggi gitu. Kita lihat tahun depan atau dua tahun lagi. Kalau interestnya kita lihat uh, fit juga paling atas, interest ini adalah orang yang pernah dengar dan ingin uh, coba, gitu interestnya. Kalau users yang menggunakan, nah kalau yang menggunakan masih memimpin adalah masih webpack, webpack, ya, ya karena proyek-proyek yang sudah oh, berjalan luar dari luar ya. <laughs> project, -project, project yang sudah berjalan dari 2017 misalkan 2020 ya, mungkin ya, mau, ya. susah, susah yang sudah dibongkar semua, susah ya pakai create react kan, hmm. terus atau pakai framework-framework uh, seperti Next.js dan lain-lain yang mereka sudah menggunakan Webpack kan, gitu kan. Kalau WordPressnya sendiri ya, tentunya Awareness ini adalah uh, total keseluruhan dikurang yang belum pernah mendengar. Jadi ini adalah popularity ya, yang paling populer adalah Webpack. Kemudian ada TypeScript, AI. <laughs> masih itu pendek apa yang... Masih banyak, banyak tau. Oh, kok Grand ga ada ya? Grand, banyak. Grand bukan bandul ya? Galp sama Grand kan se apa mirip ya? Grand itu bukannya ini ya? Uh, automation ya, automation iya. itu ya. Automation Gantan tuh itu kayak Bauer JS ya? Eh. Oh iya itu juga sih. Tuh kan? <laughs> Gulp sama Grand tuh kayaknya se... Gue masih sempet pakai. Iya Grand itu automation. Iya <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah>, dia <tutuk> automator jadi kayak... <tut> ada tuh satu lagi yang? Dia kayak Yoman, NPM Script kan? Itu generator kan? Generator betul. Kalau Grand itu bukannya NPM Script ya? Digantikan dengan NPM Script ya? Dia running tools gitu ya? Enggak. Iya, itu kayaknya dulu buat proses javascript sama CSS gitu kan ya? Iya, kalau tapi kita butuh, butuh kompilasi tapi butuh, gitu Tapi -gitu. eh, butuh compiler, butuh compilernya. Jadi dia oh, hanya dia, ngejalanin dia menjalankan satu-satu. Iya, -satu. oh. dia hanya menjalankan satu persatu. Oke, okay, oke. Okay. Kita lanjut lagi ya. Satu lagi adalah tentang yang masih berhubungan dengan uh, Vite. Jadi ketika Vite muncul, uh, muncul satu tools lagi untuk testing yang namanya adalah VITES. Ini juga terkenal oh, cepat. belum pernah dengar itu. Wah, ya? Uh, ya, karena Jess, uh, mohon maaf agak lambat ya, <laughs> sama kayak Webpack ya. Dan uh, permasalahan terbesar dari Jess adalah uh, dia menggunakan, kan Jess ini kan kalau historinya adalah, sejarahnya adalah dia diturunkan dari Jasmine kan, Jasmine yeah. yang ada di sini yang adalah uh, testing library untuk uh, front-end waktu itu dipakai di Angular 1 awalnya. Jadi dia sebenarnya Jasmine ini sering digunakan tanpa menggunakan OJS tadinya. Dia bisa jalan oh, di browser. Tinggal CDN browser. aja udah bisa oh. gitu. Ya, hmm. Tinggal CDN udah bisa. Terus habis itu dikembangkan lagi sama apa, si Jazz akhirnya menjadi seperti sekarang. gitu Sebelumnya kan ada Mocha, kaca yang terkenal kan? dan hmm. Oka, iya. Ya masih pakai modul, masih pakai Moka. Mau masih oke, masih, okay. masih masih relevan loh. Uh -uh. Nah, JS ini dia uh, karena dia menggunakan babel dan juga uh -huh. menggunakan webpack, jadi ada beberapa library-library baru yang menggunakan ES module itu kadang tidak kompatibel. Kalau itu susah ada itu apa? escape-nya uh, yes. di nya Nah, itu tidak terjadi di fites. Jadi banyak orang yang mulai beralih ke VTES dan terbukti udah di atasnya Jess. <laughs> iya. Kalau tes testing library ini yang itu punya ikan ya, jadi yang head-to-head mm. -head itu ya VTES, Jess sama Karinitus yes. Mokah, Eva dan Jasmine tentunya. Storybook jadi, berkurang ya, Pada Storybook Storybook, nah. storybook uh, untuk testing yang jenis yang berbeda sama kayak Playwright sama Cypress kan, Playwright sama Cypress ini kan end-to-end -end testing kan. End to -end. Kalau, storybook ya, kalau Storybook itu dia bisa menjalankan regression, visual regression, uh, Dia, uh, dia visual. Ya, uh, sama ya, dia asasi. bisa ngejalanin uh, itunya apa? Jest, Jest atau Vitest juga. Jadi dia bisa jalan sebagai test runner. Oh bisa ya. Baru uh -huh. tahu. Iya. Oke. Okay, untuk istru. visual doang nggak ya? Yang in house nya dia. mau saya yang produk uh, produk built-in-nya Storybook emang visual uh -huh. testing. Terus kita bisa. Uh, Add-on, semacam add-on, plugin accessibility. Terus kita yeah. bisa juga semacam add-on untuk ngebaca dari Jazz atau Vitesse. Mm. Menarik sih itu. Menarik. Jadi maksudnya oh, biar apa uh, set setup testingnya itu sekali jalan. Jadi uh, apa ya? Uh, storybook kan itu sebagai uh, UI atau front end platformnya, development. Platformnya, untuk UI, uh, iya. yeah. Menarik, hmm. menarik. Ya, dan kalau dilihat di usagenya ya memang masih kecil banget, ya. Karena baru, baru yes, terbit, kan? masa Terus, masa baru muncul, dan dia yes masih yang uh, mengungguli, sudah menyalip dari tahun 2019, ya, menyalip moka. Uh, karena moka tidak bisa berjalan sendiri, harus ditambahin dengan cair biasanya. Iya. Ya, kalau dia yes, sudah lengkap, cukup lebih lengkap lah, lebih lengkap ada mock-nya, ada uh, spy tools nya macam-macam, ada semua. Jadi tinggal sekali install. Langsung Istanbul kita, ada lagi ya? Istanbul itu untuk coverage, test coverage masih ada, masih dipakai. Yes juga pakai Istanbul uh, di dalam internalnya. Jadi uh, tapi PR-nya adalah Jez ini cukup besar. Kalau kita NPM install ya, uh, paketnya hmm. itu lumayan besar. walaupun tapi kan, tapi kan hanya buat hanya testing, test only. Bukan buat betul ya. bukan? Jadi buat di nya iya ya. ya. eh, ya. di CIA nya aja. Begitu udah lewat, udah aman sebenarnya cuman pada saat kita npm install atau apa atau kita baru install baru ngeclone nah itu lumayan lama karena dia install jest juga disana. pakai pakai code space dong je ini oke sebelum kita ke PK, uh, kita mau ini nih. Uh, ada pertanyaan menarik nih dari uh, mas luki kenapa vite nggak jadi <laughs> <tenten> untuk <laughs> angular <laughs> Uh, nanti kita tanya, kita kunjung GDI GDI bola ya, deh. Ya. Ya. Di Indonesia <laughs> ada, gak gak ada ya sih? Enggak ada ya? Ada enggak sih? Masuknya web adalah. Web kita sama 3 doang. Jeslin sudah, pindah Jaseline Jeslin sudah. Nanti kita undang Jeslin tas kerenannya. Sekali tanya aja pindah. sama Jaseline <laughs> Tapi gak kan tau dia udah apa? Enggak mainin Fit ya sekarang. Dia mainin Google Chrome. Tuh. Iya. Mungkin menanti pull request mungkin karena ini kan template, template ini kan template komunitas kan ada di ada di GitHub kan jadi mungkin kalau ada yang pull request atau ada yang issue taruh issue dan ada yang pull request uh, lumayan tuh. Betulnya ada tahunnya tahu tentang fit fit sama Angular di kon kemarin cuma oh. kemalaman udah berhenti. Kemalaman. <laughs> Oke. Okay. Mas Luki ini pengguna nah. Angular ya? mantap mantap. Berarti mainannya ini ya di apa? di enterprise. Uh, enterprise. sih bahasanya asik enterprise. Enterprise. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut ke pembahasan uh, tentang fitcorn dari uh, Eka silahkan. Mau bahas ya, yang mana dulu sesuai. nih? sesuai. <laughs> bahas yang mana ya? Ya bahas fitcorn dulu aja. Uh, jadi okay. uh, apa? Ini pas banget minggu lalu Habis uh, abis live stream ini, terus iseng ngecek, "loh, ternyata lagi ada fit dan ini kalau buat aku salah satu apa online conference paling seru sih. Eh, uh, kenapa? kenapa? Karena dari ya, dari teknologinya, fit juga emang lagi naik-naiknya kan, lagi, naik. lagi high nya yeah. uh, Terus ini tuh uh, lumayan ekstrim, enggak ekstrim sih. Maksudnya ini maraton 12 jam, 12 jam, uh, 12 jam. Talk-nya menarik wow. semua, bergizi semualah. <laughs> apa uh, emang daging semua kata orang-orang. Daging -orang, ya? semua kata. <laughs> <Baging> semua. <laughs> emang terus dari apa? dari maintainer uh, seluruh ekosistem yang berkaitan sama fit. Jadi bukan core fit yeah. doang, cuma uh, ekosistem kan luas banget tuh. Uh, yeah. Apa ada framework, ada tooling yang kayak tadi yang kayak apa testing, uh, documentation mm -hmm terus storybook kayak saya visual tools kayak uh, storybook terus apa desain sistem jadi uh, itu seru banget dan nunjukin gimana bagian-bagian yang berbeda dari ekosistem itu saling berinteraksi dan gimana mereka bisa manfaatin uh, si feed ini untuk produk mereka masing-masing ada panelnya juga nah cuma ya yeah. itu masalah masalah <laughs> bukan masalah teknis masalah uh, masalahnya jam 12 uh, itu kan mulai sekitar jam 7 atau jam 8 malam di waktu Indonesia tengah malam ya mulai ngantuk udah oh. tinggalin <laughs> jadi uh, tapi, apa tapi. mereka running 12 jam nah, nah. terus uh, tapi uh, tayang ulang jadi tayang ulang yeah. untuk di penonton yang di time zone berbeda jadi oh, siangnya okay. tuh sebenarnya uh, siangnya tuh jalan lagi Nah, masalah lainnya malam tidur, siang kerja ya kan. Jadi uh, pas siang uh, cuma colongan apa dengerin yang panel tentang framework sebentar habis kan itu enggak uh, kerja pakai headset kayak dengerin radio gitu. Enggak <laughs> Eh gimana tadi iya. Mas Risa tanya apa? Uh, apa ya? Lupa nih Oh, ini. Jadi walaupun kita tengah malam dan nggak bisa nonton, kita masih bisa menikmati uh, video on demand-nya ya. Jadi bisa dicek. Iya, ada tayang ulang. Uh, ada okay. videonya. Mari gue cek. Belum kalo... selesai kompon. Baru 2. <laughs> iya. Belum selesai kompon. Nah, komponan. itu kalau yang full stream-nya kayaknya ada. Cuma nggak full ada. stream beneran yang 12 jam itu nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Beda di... ya? Nggak dipublish kayaknya deh. Maksudnya... Hmm. Uh, Pas running sih emang nontonnya di YouTube kayaknya unlisted jadi apa nggak oh. eh, ada di yeah. channelnya tapi kayaknya sih kalau di twitternya fit mereka janji ya pasti juga bakal di apa bakal per talk videonya jadi lebih gampang diedit dulu ya diedit dulu ya diedit dikasih di judul yes lain-lain jadi itu okay. jadi apa kayaknya baru pernah lihat aja yang eh, conference conference yang free online tentunya, yang skalanya semasif ini, sebesar ini, dan seluas ini dari macam-macam perspektif tuh sampai ada hosting and the edge segala. Yeah. Uh, terus, uh, jadi kayaknya ini bakal kalau misalnya nanti videonya udah dipublish bakal menarik banyak materi seru. Uh, yeah. Terus selain itu, salah satu highlight yang paling menarik buat aku itu ada pengumuman dari Stackblitz. Uh, jadi Stackblitz itu kalau buat teman-teman yang belum pernah pakai ya, uh, produk mereka adalah coding IDE ya standar lah Stackblitz, Code Sandbox uh, mirip juga sama apa sekilas uh, kalau dari uh, apa niche-nya atau pengelompokan produknya ya bahkan sama kayak GitHub Dev itu yang kita bisa ngedit yeah. kode di browser. Nah, di browser. cuma yang menarik yang menarik ini di VidCon ini. Si taglist yeah. meluncurkan produk mereka itu namanya Codeflow. flow Nah Codeflow. itu eh, dengan Codeflow itu kita bisa eh, apa berkolaborasi di github pi eh, dari browser kita jadi sebetulnya sekilas mirip dengan github.dev itu jadi yeah. kita bisa ngedit kode Terus kalau emang kita punya permission ke apa repo itu ya kita bisa pull request kita bisa preview segala macam. Nah, yeah, cuma yeah. apa bedanya dengan uh, yang produk yang udah ada, produk sejenis yang udah ada, ternyata si CodeFlow itu menggunakan, uh, dibalik layar, misalnya under the hood, yeah. dia menggunakan produk, uh, produknya StackBlitz juga, jadi in-house mereka yeah. bikin namanya uh, web container. Ooh, nah, web, container. Web, web containers itu uh, menarik banget karena mereka bikin, Uh, si Stack Blitz itu membuat sistem operasi, jadi OS, operating system berbasis wasm, berbasis uh, web assembly, dan Jalan si di OS, uh, OS itu bisa dijalankan dari browser. Jadi wow. uh, itu apa ya pendekatan yang menarik aja sih. Terus walaupun sebetulnya Stack Blitz itu ya apa ya perusahaan komersil biasa, maksudnya bukan. Yeah. Bukan merupakan itu bukan uh, merupakan uh, apa web standar atau apapun. Jadi itu proyeknya mm -hmm. mereka. Tapi yang bikin menarik itu untuk mereka bisa bikin uh, web containers, sistem operasi yang ada bisa ada node server segala macam jalan di browser. Mereka itu uh, sangat memanfaatkan uh, web API dan bahkan di di apa? di blog postnya mereka oh, blog post. okay. di top di top dan di blog post mereka mereka cerita gimana mereka harus bekerja sama uh, dengan erat dengan uh, tim tim yang mengerjakan web standar dan feature feature web dari chromium jadi emang uh, mereka pertama kali launching di browser browser berbasis chromium karena chromium. itu yang paling paling apa fiturnya paling dukung tapi mereka juga membuat beta yang bisa jalan di firefox kan pakai engine yang berbeda, Spider Monkey. Nah, yeah. di situ, karena ada, kan, ada Chromium, ada Spider Monkey, dan bahkan eh, kedepannya mungkin mereka akan menjajaki Safari juga. Nah, itu semua dipersatukan, ya, maksudnya balik lagi ke web standards. Jadi, eh, mereka pun harus eh, kerja atau explore eh, balik ke web standards itu sendiri. Itu hmm. seru aja sih. Jadi, apa? Uh, kalau misalnya tertarik untuk uh, lihat detail teknisnya bisa cek di talk mereka di VidCon. Cuma uh, itu buatku menarik karena pendekatan baru yang agak beda dengan selama ini misalnya GitHub Dev atau Code Sandbox, itu kan uh, sebetulnya berjalan di server mereka. Itu ya. proses di server mereka. Nah, kalau di sini ya. itu uh, pendekatannya kayak membuat semacam sandbox di browser kita sendiri. Sih? Oh. Oh, nice. Terus, Mana toknya, eh, yang ini ya? Stack Blitz, uh, keynote ya? Benar nggak? Ya, iya kayaknya. Yeah. Oh, Ada videonya juga di apa uh, di posting sama Stack Blitz juga. Yang ini. Bukan. Bisa, oh, bisa, gini, bisa kan? solve masalah yang pasti saya bilang itu kalau instant jest kelamaan itu udah jalan sendiri itu di browser. <laughs> oh. Jadi kalau mereka tuh pakai istilahnya apa? Build for the web on the hmm. web. <laughs> Itu okay. uh, apa cara mereka menyebutnya. Ini nah, menarik ya. sekali ya uh, karena uh, apa Node adalah sebuah uh, apa uh, dari browser diambil gitu kan? Uh, Ini ya V8-nya diambil dan dijalankan di server. Ya karena balik kita lagi engine, servernya engine uh, diambil lagi <laughs> supaya bisa jalan <laughs> di browser ya. <laughs> Jadi muter-muter aja ini ya, saling toh. ngambil gitu ya Nah semua <laughs> yang, yang, pokoknya yang paling bawah Hackmascriptnya, pokoknya spesifikasinya <laughs> Oke, okay. dan yang menarik yang kedua adalah Ini mirip uh, modelnya itu hampir seperti docker ya Jadi kalau misalkan ada kesalahan dan lain-lain Kita nggak masalah, maksudnya nggak usah takut gitu ya Nggak usah takut merusak mm -hmm. environment Iya, yeah, karena di itu di browser Dia balik lagi browser. ke state awal gitu ya Iya, yeah. yeah, kalau udah bingung <laughs> Jadi kalau error refresh aja. Refresh aja. <laughs> jadi kayak spin spin ulang lagi aja. Berarti bisa jadi, ini, kayak, jadi bisa jalan di ini di browser user ya gitu ya. Bahkan bukan lagi di XDA tapi berasa jalannya di browser. Menarik. Tapi nggak semua API Node.js di support kan? Nah Entah itu ya. punya dia berbasis V8. Kayaknya ada limitationnya, ada ada apa gitu yang nggak bisa ada tuh di blognya mereka, cuma enggak uh, kurang tahu detailnya apa. Terus sayangnya sih, uh, maksudnya sayangnya Incode Mark ya, uh, ini kan proprietary produk, kalau sekarang masih free karena beta. Nah mulai hmm, 2023 itu, berbayar. itu uh, mungkin berbayar. Cuma apa ya, berharap aja ini kan baru satu player. Kalau misalnya ternyata iya. ini bisa dilakukan ke depannya, ya, syukur-syukur banyak yang bikin. Nanti lama-lama juga ada yang free. <laughs> iya, web kontenernya sendiri nggak berbayar kan? Yang berbayar, yang staklis code uh, flow-nya kan? Code flow-nya kelihatannya heeh. Nah, iya, uh, di kalau misalkan, itu ada. Heeh, uh, uh. sorry, ya, kalau sorry, gimana? Teman-teman ya? tertarik apa? Tertarik mau bikin yang versi lebih... Apa, terjangkaunya dari codeflow ya bisa pakai web containersnya punya mereka, ya kan? Uh, itu uh, dan itu free untuk apa sih? Ke, uh, justru mereka punya semacam SDK. nah itu ada hmm. talk-nya juga, cuma udah nggak fokus, udah udah ngantuk atau gimana kayaknya? Uh, jadi kalau codeflow kan untuk yang automated untuk GitHub, yang, staff ya. itu emang orientasinya orientasinya untuk enterprise ya. Uh, hmm. kalau web containers ini, uh, di, uh, mereka bikin SDK untuk edukasi, untuk demo, kayak misalnya uh, buat uh, tools open source atau mungkin kayak misalnya kita tuh, kita sebagai JDI sering presentasi kan. Nah, nah, itu langsung, uh, langsung. presentasi bikin, oh. bikin code walkthrough. Apa yang terjadi kalau ini di-execute, kayak bikin sandbox untuk misalnya preview cara kerja kode itu okay. uh, bisa dengan web containers dan ada talknya tentang itu cuma karena nggak berhatiin lupa yang mana. <laughs> Wah menarik sekali. Kalau misalkan sering orang apa teman-teman yang sering bikin workshop pasti ini uh, relate sekali ya. <laughs> Jadi kita bisa kayak clone. Okay. udah sampai di state uh, stage berapa atau di level berapa di materi keberapa, uh, misalkan ada yang ketinggalan, udah tinggal clone yang baru, jalanin. Oh sampai di sini terakhir kita bisa lanjut materi berikutnya gitu ya. Wah seru ya semakin seru ya dunia web ya Nah terus kalau di fitconf nya sendiri nih top lainnya apa ya Eh yang karena sebenarnya aku cuma berhatiin di awal yang bagian-bagian awal itu menarik juga sih ternyata eh, kan selama ini bundler itu eh, bagian dari teknologi atau tooling yang kerja diem ya ibaratnya kita Hei, seba iya. kita air. sebagai web developer pun nggak uh, sepenuhnya aware uh, what it yeah. takes kayak kerjaan mereka apa aja dan karena karena cuma setup setup once udah jalan iya. aja terus ya dia jalan otomatis iya. karena itu cuma config sekali ya rata-rata jarang banget Mas kan sekali. ganti config fit atau ganti config webpack jarang kan nah, ya, kalau iya. sudah project kalau sudah, project berjalan sudah jalan otomatis. Iya, hanya ya. sebaliknya. Misalkan dari, ada migrasi, misalkan ada migrasi dari atau, JavaScript atau, migrasi ke TypeScript, misalkan, atau kita iya, butuh coding, atau apalah customization. Iya. Ya. Nah, karena selama ini nggak terlalu mikir tentang itu, lumayan maze juga sih. Uh, mereka tuh dis, uh, keputusan tentang desain, uh, tentang arsitektur, tentang... Bagaimana mereka mecahin suatu masalah itu uh, seru sih, kayak yang tadi misalnya contohnya Evan Yu tuh uh, menjelaskan perjalanan dari paling pertama, dia punya ide untuk eh. uh, bikin bundler yang memanfaatkan native AS yes, module iya. yes, sampai akhirnya, sampai di tahap sekarang fit yang digunakan uh, banyak banget macam-macam framework dan tooling. Lalu ada Anthony Fu, uh, eh Kelihatannya dia juga maintainernya Vit ya sama Vite. di, uh, Vite. Oh, Vitess Vite. ya sama yeah. uh, Unos CSS ya kalau nggak salah. Pokoknya uh, yeah. macam-macam tooling di ekosistem uh, fit dan VIEW Nah, mm -hmm. uh, beliau tuh cuma Lightning Talk sebenarnya talknya tuh singkat banget, cuma ya uh, enam menitan lah. Uh, apa? Tapi uh, cukup bisa menjelaskan uh, sebetulnya Vit itu apa dan cara kerjanya gimana. Jadi uh, yeah. Dia menjelaskan apa saja yang dibutuhkan uh, da, dalam environment dev. Kalau dev, apa saja yang kita butuhkan, kode kita kan, kode yang ditulis oleh developer kan sering banget berubahnya. Sementara hmm. isi node modules, dependensi kita uh, dalam sepanjang development kan hampir nggak berubah sama sekali. Jadi, itu kan uh, apa masuk dalam pertimbangan uh, waktu mereka uh, fit membuat uh, vendor, membuat teknologi dan bahkan kalau apa kalau di dev ternyata kalau di dev server mereka tuh nggak eh uh, kodenya jadi emang bundelless disebutnya langsung hmm. dijalankan langsung jalani modulnya. Gitu jadi ya. itu tadi yang uh, sempat dibahas sama Ivan tadi ya uh, apa yang uh, begitu berubah cepet banget HMR-nya nggak nyampe satu detik langsung berubah uh, apa yeah. langsung yeah. apa Kode yang kita stand. Yeah. langsung muncul di browser Jadi apa itu disebut sama mereka dengan on demand Jadi apa yang, oh. yang di-replace ya apa yang dibutuhkan aja oh. nah, Terus okay. berbagai strategi, trade-off mereka Terus gimana cara mencapai yang mereka mau itu Itu seru sih hmm. yeah. juga. si Anthony Fu hmm. ini adalah Court team member dari Fit, View dan hmm. Naxjs, dan dia yang bikin Vitesse, kreatornya. Oh, Vitesse yang kita sebut tadi ya? Iya, <laughs> kita sebut tadi. Eh, kita lihat slide-nya. Mantap sih. Ini tentang apa nih? Oh iya, ini dia. What uh, is on tadi. demand? Oh, ini yang tentang on demand nih. Wih, tiga puluh. Mantap. Oke. Dia cerita tentang strategi apa, tentang pendekatan on demand, on demand. tapi diterapkan untuk uh, bundling um, dalam konteks suite. Oh. Okay, straight trade-off-nya okay. bagaimana. Nah. Jadi only transpile the modules unit. Hmm. Ini mirip-mirip uh, kayak konsepnya itu ya, apa, virtual DOM-nya, <laughs> ya. Yang berubah hanya yang apa yang, yang diubah uh, yang, yang dimodify ya, hanya yang berubah yang berubah saja jadi modul-modul yang lain tidak disentuh berarti kalau tapi, wet pack tapi masalahnya, gitu. ya masalahnya kalau yang masalahnya kalau dia itu kalau dia hoc-nya kepanjangan terlalu banyak ya. high komponen sampai ke atas yang berubah kecil ya, tetap ya, aja, sebuah, tetap aja satu trennya berubah iya <laughs> <laughs> ya, itu tergantung kitanya juga kan yang kalau webpack mas Lisa tadi nanya kalau ah, Webpack, begitu dia berubah, dia Ngebundling uh, semua lagi nge semua, semua. Ngebundling nge yang bagian itu Ngebaca terus ngebundling bagian itu Tapi bundling semua, tapi ditransfer lagi semua Ditransfer lagi Kalau di fit malah, kalau di development ya udah langsung yeah. Nah, cuma hmm. ternyata emang beda antara development sama production Production itu mereka pakai roll up dan is build nah itu tuh ya. dulu sempat nggak paham sih aneh kok ES build sama roll up bukannya sama ya ternyata bukan sama apa bundlingnya tetap roll up uh, ya, si ES build pake, itu untuk up. tree shaking sama apa ya transpile lah kalau nggak salah roll up sama roll up sama fit bukannya satu hal yang sama ya bukan Enggak. Tetap si butuh fit itu pakai roll up under the hood yep. untuk production oh. Nah itu betul, betul, menarik betul. sih seru Pantesan di, si Spellkit lebih ya? memilih menggunakan fit daripada menggunakan Snowpack karena <laughs> uh. <laughs> Spellkit kan yang bikin uh, apa si itu yang bikin roll up juga kan? Hmm. Oh yeah, iya, yeah. Richaris yang bikin roll up. Yeah. Yep. Nah, okay. jadi oh, jadi si roll up digunakan itu? di bagian uh, productionnya kalau production. mau bikin apa, uh -oh. mau bundling code di uh, uh -uh. untuk productionnya. Oh, masalah jadi ada di, di, di, di di dokumentasinya. Dokumentasinya ada kok. Jadi emang dia punya strategi kalau di development tuh kita butuh feedback loop yang cepat. Kita ngubah ya. kode, ya udah kita pengen bisa langsung lihat. dong Nah, tapi kalau di production eh, apa? Prioritasnya beda lagi kan untuk ya, optimasi. betul. Betul. Loh, apa ini? Oh, sengaja ya. <laughs> ini error ini sengaja ya? Iya, sengaja kayaknya. <laughs> apa ya? Oh, enggak. Ini oh, atau video ya? Iya kan. Kayak frame mungkin ya? Mungkin. Oke, okay, oke. Okay. Oh, dia ini source code. Terus di bundling itu traditional, uh, ya, kalau traditional. di traditional approach kayak gitu. Dia akan selalu rebundle ya untuk setiap hmm. kali kita request gitu ya. Hmm. setiap request bukan setiap uh, perubahan code ya? Kalau SSR mungkin. Oh iya, SSR benar-benar benar-benar. Oh, ini udah ngomongin uh, NUX, ya? NUX, iya, karena beliau uh, itu NUX juga kayaknya, ya, tadi. Iya. NUX itu buat teman-teman yang nggak tahu, itu adalah Next.js-nya view. Next-nya <laughs> <laughs> Itu Itu nggak, nggak helpful banget nggak, definisinya. Ya. Uh, application framework meta, untuk iya. Meta Vue framework JS. untuk view. Iya, yeah. yeah, meta yeah. framework. Swell the ya. Swell Kid, gitu ya. <laughs> nah, ketiun announce tuh gue cuma lega satu aja untung mereka nggak ngasih nama next next kenapa emang? nggak kalau react kan jadi kalau untuk framework react meta frameworknya next js next. next kalau oh. untuk framework uh, view meta frameworknya nuxt nah nggak lucu kan kalau untuk swelled, dia bikin next nggak lucu jadi <laughs> untungnya nggak dia jadi next nuxt next gitu ya <laughs> Sebenarnya awalnya kayak gitu Metaflame itu kayak Ruby, Ruby on Rails gitu ya. Awalnya dulu. Iya, emang uh, based on. Mm -hmm. Dan Metaflame. bahkan fit ini bisa di, dijalanin di server. <laughs> Magic juga sih ini. Iya, ajaib sih. Lila makan apa ya, Van, ya, Bisa bikin kayak gini-gini ya. <laughs> Yang jelas <laughs> dia nggak makan nasi ya, teman-teman. Mungkin -teman. <laughs> makan <laughs> nasi. Oh, dia makan nasi. Oh, iya dia orang-orang ini ya. Masih ya dia ya Oh iya, makan nasi kali dia ya Sama ya, kita <laughs> ya. Ramen, ramen, ramen <laughs> <atau> <laughs> Ya banyak-banyak makan ramen lah coba <laughs> nah, Oke okay. Terus ada lagi masih ber Ada berhubungan sama roll up oh. kan Tadi kita bahas roll up nih Ada yeah, mas yeah. siapa ini yang namanya Namanya susah Lucas Taggart Atkinson Nah, Leo itu uh, Maintainernya Roll up uh, mm -hmm. Dan justru di Apa? tadi ada mana ya ada kok oh, oh ini, ini. atasnya nah, itu udah hashing di lah, bla bla bla di situ mereka announce uh, launchingnya roll up versi 3. ya oh. intinya sih itu apa uh, makin apa ya makin sinergis lah makin nyambung sama hmm. cara kerja fit dan uh, dengan segala kebutuhannya ya maksudnya fit kan yeah. juga nggak nggak stand alone in a vacuum uh, tapi semua framework yang framework dan tooling yang bergantung sama fit Nah, roll up 3 juga menyesuaikan, nah dia juga uh, apa selain ngejelasin tentang roll up 3-nya, juga uh, itu menjelaskan tentang hashing dilema. Nah, ini juga menarik karena sebagai uh, developer yang web developer yang sehari-hari lebih ke front end juga asli nggak pernah mikirin ini, nggak <laughs> pernah uh, secara mendalam mikirin ini, cuma ternyata itu uh, apa? Uh, itu hal yang cukup major untuk uh, tooling seperti roll up Jadi uh, gimana caranya mereka ngecek uh, kan semua kode Atau semua file yang kita import dan kita gunakan uh, up, Belum kadang kita ada circular import dan lain-lainnya uh, Kan uh, mungkin kode di file A misalnya Bergantung hmm. dengan value di file B yeah. File B bergantung di bergantung sama kode di file C dan seterusnya. Nah, mereka kan under the hood harus menerapkan sistem hashing biar ngedetek kalau kode di, kalau kode di file A berubah, file-file mana aja yang harus dibaca, nah kalau kode itu kurang optimal, kalau hashingnya kurang optimal, itu mm -hmm. menghasilkan uh, isu performa. Jadi kayak apa sih kalau big O notation-nya yang jadi apa, yeah. jadi besar banget karena… eksponensial. Kalau file kita cuma tiga ya oke okay lah kalau misalnya berubah satu uh, jadi harus ngubah tiga tiganya nggak apa apa tapi gimana kalau kita punya seratus file gimana kalau kita punya seribu atau sejuta file termasuk hmm. dependencies eksternal jadi dia ngejelasin uh, tapi itu menariknya topnya nggak technical yang terlalu sulit banget sih jadi uh, dia pakai pseudo apa uh, cuma oh, okay. kesan, apa yang eh, pseudocode. Uh, uh, tentang Uh, pendekatan umumnya aja terus dia ngasih contoh dengan apa pakai emoji ikan itu loh ikan kemudian oh. jelasin <laughs> apa yang gimana mereka ngecek apa aja yang harus berubah jadi itu talknya hmm. menarik sayangnya belum belum dipublish sih talk yang hmm. apa video standalnya yang ]nya. ini ya okay. uh, nanti, ya, nanti kalau itu ya, ya? nonton lagi <laughs> bisa, bisa. nah tuh apa uh... Teman-teman yang berkecimpung di tooling-tooling open source kayak gini, gitu ya, dia mikirin gimana caranya aplikasi yang kita buat itu bisa performanya bagus. Gitu, kita tinggal pakai doang. Gitu, jadi jangan lupa kalau pakai tools-tools ini ya. Uh, grateful lah, ngucapin terima kasih buat mereka juga yang udah mikirin betul, kita, betul. sementara kita tidak mikirin mereka. <laughs> cuma pakai aja gratis, habis itu kadang-kadang komplain di isu ya, ini kok lambat oh, bayar, kan? ini kok ini sih, Kalau dikit protes, <laughs> protes, bayar juga enggak, donasi juga enggak gitu kan, <laughs> <laughs> dia. Ya. tapi berarti nah. kalau donasi juga itu bisa protes kan? Oh iya, donasi, <laughs> okay. donasi juga kan kita buat ini kan, mengapresiasi, <laughs> apresiasi, <laughs> apresiasi <laughs> apa yang mereka lakukan, oke, okay. ya zaman sekarang udah banyak banget bander, maksudnya iya. udah maju. Mm -mm. Uh, selanjutnya, selanjutnya, oh, ini apa ya? Bukan ya? Jadi Mas Luki pakai pakai apa ininya? Uh, framework andalannya apa dong? <laughs> boleh di share juga ya, teman-teman yang ada di uh, apa, yang nonton, boleh di share. Uh, framework atau library favoritnya apa? Pengen tahu juga. Oke, okay, sekarang kita mungkin bacain pertanyaan kali ya. Bacain pertanyaan. boleh. boleh. Dari ada. Uh, yang ada di Slido. Kalau teman-teman yang nonton tapi tidak live, ya, boleh nanyanya ke Slido atau di bit.ly ngobrolinweb. Kalau teman-teman yang nonton bisa langsung tanya ke komentar aja langsung kita jawab. Oke, okay, kita uh, menjawab pertanyaan pertama nih. Bagaimana cara mengamankan atau encrypt kode JavaScript misal untuk project React apakah dengan dibandel menggunakan webpack kode JavaScript jadi aman ini pertanyaan dari Mas Anonimus mudah-mudahan uh, Mas Anonimusnya nonton ada yang mau jawab gua bisa hmm. jawab tetapi mungkin nggak nggak semuanya jadi nanti bisa ditambahin okay. jadi kalau kode yang sudah di trans di atau dibandel itu dengan webpack atau apapun itu Mm -hmm. Itu kan ada bahasanya security to obscurity gitu ya. Artinya kodenya sudah di minify, diacak, dan susah dibaca. Tetapi yeah. itu bukan berarti satu-satunya, bukan berarti itu ad, adalah amat. Jadi jangan pernah ada API key atau key mm. atau secret di dalam bundler. Itu bukan begitu. Bisa dicari. Yeah, yeah, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa di reverse engineering ya. Yeah. Yeah. Yeah pasti bisa di reverse engineering. Jadi jangan pernah ada. Jadi kalau untuk 100 persen, jangan uh, tidak ada yang bisa mengamankan kode JavaScript. Itu ya, satu, Karena dia jadi uh, client. Betul. Apapun jangan yang ada di perusahaan, bisa dibaca. <laughs> jangan percaya gitu. Dan kalau butuh authentication, ya tetap pakai authentication dengan benar. Uh, harus ada server side. O -O harus ada server side. Hmm. Oauth kah, JWT -ka, apapun itulah ya eh hmm. uh, uh, itu JSON web token. Jadi ya. apapun itu uh, tetap butuh server side uh, authentication kalau memang datanya sensitif dan butuh diproses jadi tidak hmm. bisa full 100% di client. Oke. Okay. Eh kamu namanya? Apa ya? Sebenarnya enggak ada pengalaman belum ada pengalaman pribadi uh, enkripsi. Cuma kalau pertanyaannya bundle dengan webpack, bundling ya kayak yang kita tadi barusan udah bahas, bundling sih fungsi utamanya bukan itu ya. Jadi kalau yeah. uh, tujuannya untuk mengenkripsi ya itu tadi harus mencari apa obscure, uh, apa untuk meng-obscure uh, kode. Cuma mungkin kalau misalnya tujuan, kan gimana pun kalau udah masuk browser, ya JavaScript-nya bisa dibaca, cuma Uh, mungkin sudah diminify dan uh, kalau di obscure lebih jauh lagi ya uh, apa uh, mungkin bukan aman atau encrypted tapi nggak human readable ya jadi semua kayak yang udah uh, karakter karakter uh, satu dua karakter dan nggak ada spasinya dan lain-lain jadi kalau tujuannya cuma untuk menyembunyikan apa ya kayak kode komponen aslinya kode react-nya, mungkin masih bisa cuma ya tetap uh, bisa di, kan bi, kalau yeah. di minify atau uglify, itu maksudnya yang eh, spasinya segala macam diilangin. Diilangkan. Kan bisa di-pretify, bisa di-reverse engineering dengan pretty-ify. Di-beautify. <laughs> <Beautify>. Eh, beatify. itu bisa dibalikin lagi intinya. pretty nah, <laughs> <cuman, laughs> cuman... ada, adanya prettier Oh iya. Iya, <laughs> <laughs> <laughs> <tuker. laughs> Yo, FIFA, ya? oh ya. Yeah. Nah, cuma kalau buat ngumpetin kode reak misalnya kode reak atau kode swell aslinya ya masih mungkin. Jadi itu hmm. bukan encrypt tapi ya. Nah, nggak tahu bukan kalau encrypt. encrypt jawa. Encrypt itu kan nah. eh, apa semacam JWT atau apa ya. Nah, okay, cuma kan kalau mungkin kalau itu kode di encrypt. Mungkin maksudnya gini bahasanya kalau encrypt itu. Kalau communication, kalau encryption communication ya pasti gunakan HTTPS, SSL, KSTS. Mm -hmm. yeah. Itu untuk komunikasi antar klien uh, dengan server mm -hmm. pakai SSL untuk encryption uh, Kalau kirimkan data, payload itu kan supaya bisa mungkin jangan bisa dibaca oleh network admin -party. gitu ya. Mm -hmm. Ya, terparti. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, mau nambahin dikit mungkin... Uh apa nggak uh, tahu ya ini relevan atau enggak, maksudnya encrypt ini di sini masih agak membingungkan encrypt di sini maksudnya apa tapi kalau dulu uh, sempet ada misalkan kita bikin aplikasi web nih tapi server side ya uh, psp misalkan nah zaman dulu tuh ada psp ada zen Encoder namanya ada zen dan iron cube itu dua yang yeah, betul betul gitu. <laughs> nah itu jadi kode php-nya kita tanam di server orang, misalkan gitu kan, dan ketika orang yang punya server itu mau ngambil file PHP-nya, itu nggak bisa dibaca. Memang di encrypt ya. tujuannya supaya bisa, uh, ya, supaya jadi ya, properti, ya, misalkan, gitu. ya, misalkan kita diminta untuk bikin aplikasi, tapi bikin aplikasinya aja tidak disertakan source code-nya. Ya. Nah, ini berbeda so. dengan tapi JavaScript karena kostumnya yeah. di tempat klien, oh. Betul. Yeah. sama aja uh, analoginya kayak gini kita bikin aplikasi, filenya exe executable, ya kita kasih kan pakai disket, pakai mm -hmm. CD yeah. gitu kan, dan itu nggak bisa dibaca kan dalamnya, nah mm. mungkin itu menerinya yeah. nggak bisa diambil, ya yeah. yeah. sudah, yeah. karena dia sudah executable, kalau Betul. Java yeah. sudah jadi war file, wow. sudah jadi warp. war war, oh, ya yeah. yeah. Ketawa banget umurnya ya. <laughs> <laughs> Jadi uh, kalau di javascript sepertinya nggak bisa, belum bisa, belum ada. belum ada. Uh -uh, belum ada. Jadi uh, mungkin mungkin sekarang juga udah mulai nggak relevan karena nggak perlu install di servernya dia, tinggal taruh di cloud, jadikan software as a service. Sebagai service. Dia nah, mau, ya. Betul, kalau misalkan dia mau pakai aplikasinya ya silahkan register, bayar, kemudian pakai. Gitu. Dapat key connect ke situ. <laughs> Iya, yeah. mungkin solusinya ke sana sih, lebih ke sana, dan barusan banget ada yang nanya nih tentang bundler. Walaupun mungkin tadi uh, sudah kita jawab secara tidak langsung, tapi boleh kita jawab sekali lagi. Kenapa modul bundler itu ada? Apa permasalahan yang ingin diselesaikan? Kenapa nggak pakai CDN aja? Selama pakai CDN sih, selama mungkin aku pakai CDN, silakan pakai CDN sih, <laughs> karena nah, kalau uh, mau import. <laughs> Iya. Sekarang, Karena semakinnya sini semakin, semakin ap, ribet Apa mau gitu. hanya modul bandro dengan CDS. Ya, maksudnya nggak, seluruhnya maksudnya... seluruh library-nya dipanggil yeah. dari CDN. Iya. Yeah. Technically oh. bisa. Oh. <laughs> yeah, iya, misalkan mau itu pakai React ya. kenapa maksudnya? harus pakai NPM misal, pakai CDN aja gitu. Oh, ya gak apa-apa. Silakan kalau masih Contohnya, bisa kan? Iya. Contohnya yang tadi yang saya demo-kan tadi mungkin bisa mundur. Itu hmm. plugin yang saya develop Uh, plugin yang untuk di blog editor itu di wordpress hmm. itu yang yang yang saya bundler cuma kodenya saya sisanya dari CDN hmm. uh, atau dari core wordpress ya saya dari core wordpress kan eksternal bahasanya ya eksternal dari core wordpress dan nanti ujung-ujungnya core wordpress itu di serve oleh CDN hmm. which is pretty much the same ya maksudnya konsepnya sama dan hanya kodenya saya aja yang saya bundler Hmm. Dan itu nanti bisa ya, ya. Via, via CDN. Ya. Mungkin dan, pertimbangannya, berarti kan kalau sudah minified dan kita pasti langsung pakai itu ya, ya udah panggil dari CDN aja berarti kan? Iya. Betul. Ya intinya sebenarnya selama masih bisa pakai CDN dan performanya bagus, silahkan pakai CDN. Nggak usah pakai yang aneh-aneh gitu ya. kalau mulut saya, panel, usah pakai ini, nggak usah nggak, itu. Nggak bahaya juga ya. Kalau, kalau kerjakan web personal, Ya yes, tidak apa-apa pakai web CDN. CDN. tapi kalau sudah sampai kelasnya enterprise, kita ada rulenya atau policynya nggak bisa meload dari ternal. Hmm. Eksternal tuh nggak boleh, hmm. karena ada data yang perlu dijaga, ter, uh, juga ada sniffing atau segala macam itu perlu ditutup semua. Uh, okay. Jadi tetap harus di serve. Bahkan font nggak boleh load dari Google font. Oh, harus dari ya. internal. Harus nah, jadi, jadi sendiri. Ya fontnya itu kita download. Nanti kita soft sendiri. Okay. Jadi nggak boleh nggak boleh load dari CDN. Ya. Terus kalau CDN-nya down, kayak dulu kan pernah tuh kejadian Cloudflare down terus semuanya yeah, selesai. Semuanya down. Semuanya enggak dengar. Iya. Ya, ya nah. tapi uh, ya kalau misalkan uh, projectnya aman-aman aja menggunakan CDN eh uh, ya tadi silahkan pakai sampai dibutuhkan. Dibutuhkannya kapan? Kalau misalkan katakanlah sekarang kan aplikasi kalau misalkan kita bikin website atau company profile mungkin CDN oke. Okay. Tapi kalau misalkan kita bikin aplikasi web itu dependensinya berapa banyak sih? Misalkan kita pakai React. Terus kita butuh React eh uh, apa lagi? React Query. Kita butuh GraphQL client. Kita butuh apa lagi? eh uh, nah, mungkin fungsi mungkin Moment.js lah gitu. Atau apa gitu kan? Banyak kan. 4 sampai 5 dependensi kita load dengan CDN itu enggak performanya nggak bagus makanya muncul yeah. si uh, apa web bundler ini untuk menggabungkan karena dia akan request plus, 5 kali. Terus yeah. bundler itu juga bundler itu juga ada tree shaking kan. Jadi misalnya yeah. lodas Just lodas, cuma ngapain tanpa kita... yeah. lodas yeah, itu pun apa yang kita gunakan. Iya. Lodas itu kan ada bisa. banyak isinya ya ngapain ya. kita import semua gitu. Input, Jadi ya import semua sampai, hanya butuh yang dibutuhkan saja. Iya, sampai bahasa nah, internasional solution dan lain-lain ya. Itu kalau mau mens apa uh, time cuma mereka kan ada translation ya. Jadi dari bahasa hmm. Azerbaijan sampai bahasa Zimbabwe gitu ah sampai Z, hmm. kalau yeah. enggak di tree shaking bisa bisa ke input semua bengkak. ya bengkak. Iya. Apa kalau misalkan loading apa jQuery, jquery -nya padahal yang dipakai cuman untuk selektornya doang gitu kan. Iya. <laughs> Dan lain-lain. Jadi uh, CDN silakan digunakan jas. kalau masih uh, ya, kalau masih uh, sederhana satu atau dua oke. Okay. Tapi kalau udah tiga sampai lima apalagi sepuluh terus ada hubungannya dengan apa? dependensi. Jadi satu library tergantung ke library yang lain. Nah, itu susah tuh CDN-nya. Iya kan? Nah, Misalkan kalau CDN nggak ada logik. logiknya, kita iya. harus enroll. Mungkin kita harus ngecek iya. ada betul. library oh, tertentu yang kalau load lagi, Dependensi juga bisa bahaya kan kalau misalnya ada dependensi yang nggak ke -load. Misalnya masalah hmm. network. Iya, yeah, betul. Kalau misalnya kita ada 10 request tuh karena butuh dependensi 10 request dari CDN, tapi ada satu yang uh, nggak ke-load, hmm karena masalah network. Ya, jadi uh, aplikasinya broken. Iya, aplikasi. Jadi kalau misalkan kita kayak NPM install React gitu kan, dia udah install React DOM. Tapi kalau misalkan CDN-nya kita pakai React doang, React DOM-nya nggak ada, ya nggak jalan kan. Ya. Jadi uh, itulah yang apa, uh, yang permasalahan yang ingin diselesaikan. Dan kebetulan sekali, saya udah pernah bahas sebenarnya di uh, video ya, di salah satu uh, conference ya conference online ya WWID saya bahas tentang uh, itu yang tadi tentang model bundler apa sih model bundler kenapa itu dan bundler? Hmm. kenapa diperlukan gitu karena ya kalau dulu ya karena nggak ada ekspor impor yang utama loh iklan Niaga Hoster <laughs> tolong Niaga Hoster tolong ya sponsor kita ya kita udah ads <laughs> <laughs> ini saya bahas di sini kebanyakan yang saya bahas adalah yang era sebelum si apa? Uh, si fit ini. Jadi belum fit. ada ekspor import, belum ada is modul. Jadi hanya yeah. uh, karena ini dia ini gak... toolset ini yang saya ingat Mas Liza. Oh iya, ini WID bukan JSconf. Eh yeah. bukan JS, eh, okay. bukan, uh, JS, JS ID bukan. Yes, Asia. Yes. Oke. Okay. Gimana? Kita kalau pertanyaan-pertanyaan lain ini uh, kita bisa bikin jadi satu topik sendiri ya, kalau ini ada tema ya. terima kasih uh, sarannya kita sangat apresiasi dan ini kita butuh banget, karena kita butuh banyak topik nantinya, terus teknologi Edge juga kita akan bahas nanti ya kapan-kapan, uh, <laughs> lain waktu uh, Edge ini terus... maksudnya Microsoft Edge, satu adalah Edge function. Edge function. function. Iya, ini oh, soalnya okay. pertanyaannya ini muncul uh, setelah kita bahas tentang Edge function. Oke, okay, oke. Okay. Terus uh, ini PWA Flutter juga kita akan bahas nanti. Ya, ini juga berubah ada ahlinya. dua ya, jadi uh, uh, kita Ke juga panggil kita panggil akan yang yang ahlinya, ya. mudah-mudahan ya, doakan saja. Ya. Iya. Jadi untuk malam ini ada lagi yang mau ditambahkan uh, dari Ivan atau Eka Enggak dulu, enggak ya, ya cukup. Cukup, cukup ya, menarik kita udah satu jam sembilan menit. menarik bahasa <laughs> seru hari ini. Seru okay. sih, terima banyak. kasih banyak. Uh -uh, belajar banyak, terima kasih banyak buat semua, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah uh, komentar dan sudah hadir. Eh, uh, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan. Uh, mm -hmm. kalau ada yang mau follow, follow bisa follow saya di uh, twittercom rizafahmi Fahmi Kalau Ivan, kemana? EvanChris. com, EvanChris. dot com, oh, <laughs> com atau k karena, karena nama k gua, gua pernah punya Twitter dulu, so, tapi kena ban. Hmm. <laughs> Kok bisa di ban? Uh, biasanya kalau kalau ya. politik ya politiknya. <laughs> oh bukan. Dulu terus pakai Twitter untuk untuk cari duit jadi pakai bot gitu terus. Oh pakai bot. <laughs> <Ngeris. laughs> Kalau Eka, ada, Eka di ya? ada di sini ya. EKFWI. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Uh, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita pamit. Bye bye. Bye bye. bye. bye. Thank you semua. Selamat malam.